Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzim mubarak. Wa -Quran. Wa Alhamdulillah. Syukur patut kita. Pancatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan Hadirin jamaah dan pemirsa yang berbahagia Sebelumnya Di sini kita akan membahas dan belajar bersama tentang keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan Dan semoga kita, kita nantinya dapat berkahnya Dan mendapatkan sesuatu yang baik Yang Allah turunkan di bulan Ramadan Amin, amin, ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Saya mengambil kutipan dari sebuah kitab huratun nasihin yang dimana kitab ini adalah banyak sekali memuat tentang keutamaan-keutamaan yang berada di dalam bulan Ramadhan. salah satu dari sebuah hikayah Ru'ya'an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala diceritakan dari sahabat Abi Hurairah sesungguhnya beliau berkata qala alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Za'ama an fu rajulin ay lahiqahu dalla ratun. wa hikaratud dakartu 'indahu wa yusalli 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan menjadi kerumpung kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesia itu apa ya, pesek bahkan tidak berdaging. Hidungnya seseorang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak membaca salawat, naudzubillah. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka kita dianjurkan untuk membacakan sholawat Dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim Wa alaihi Atau Allahumma sholli alaihi Atau sallallahu ala muhammad Dimana Sebuah sholawat itu Adalah ungkapan Kita mendoakan kepada Nabi Muhammad Supaya mendapatkan rahmat Dan keselamatan Kemudian amalan nah, bisa Kemudian akan menjadi Kerumpung lagi gerumpung itu tidak ada dagingnya hidungnya seseorang ketika dia mempunyai seorang. Orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, atau salah satu di antara mereka. Dan dia tidak mempunyai sebuah amal atau perbuatan kepada hak-hak orang tua yang bisa menyebabkan masuknya ke dalam surga amal tersebut. Artinya ketika kita mempunyai kedua orang tua, Ataupun salah satu diantara kedua orang tua kita Menyebabkan kita ataupun orang tua itu masuk dalam surga Dalam arti beramal baik Dan kemudian akan menjadi kerumpung lagi Hidung seseorang ketika masuk bulan Ramadan dan sampai sempurna ataupun habis bulan Ramadan sebelum atau dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Hadirin yang berbahagia La inna Ramadana syahrur rahmatun wa maghfiratun minallahi ta'ala falam yahtirlahu fihi wa huwa karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi fahuwa Dan seandainya kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka kita adalah termasuk orang-orang yang merugi. Subdatul wa'itain kitabnya. Hadirin yang berbahagia, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Di mana Allah menurunkan rahmatnya dan Allah memberikan ampunannya di bulan itu. Seandainya kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan termasuk adalah orang-orang yang rugi. Hadirin yang berbahagia. Warauya anhu alaihi salatu wassalam man Yau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang membacakan solawat kepadaku di hari Jumat, di hari Jumat dengan jumlah seratus kali Seratus kali bacaan sholawat Maka datang nanti di yaumal kiamah Akan menyertai orang tersebut Orang yang membaca sholawat seratus kali di hari Jumat Dan akan dibagikan nur tersebut Di antara para makhluk Pasti akan kebahagiaan semuanya Hadirin yang berbahagia Jadi sholawat adalah sangat-sangat penuh dengan Keutamaan. Sangat-sangat penuh dengan manfaat. Seandainya kita membaca sholawat dari Jumat, maka nanti di hari kiamat, orang yang membaca sholawat tersebut sebanyak seratus kali, akan mendapatkan nur dan cahaya, atau cahaya tersebut, Seandainya dibagikan kepada seluruh makhluk maka akan kebahagiaan semuanya. Ada yang berbahagia. Dan ketika orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan maka nanti dia akan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jasadnya masuk ke dalam api neraka. Arti gembira adalah bagaimana kita menyambut dengan memperbaiki sebuah tingkah laku kita, dengan menyambutnya dengan berpuasa, bahkan menyambutnya dengan berdandan. Artinya perdandan kita yang biasanya tidak menggunakan pakaian yang rapi, tidak menggunakan wangi-wangian, atau bahkan kita tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Maka di bulan Ramadan, karena kegembiraan tersebut, dilambangkan dengan sukacita dan beramal soleh, baik itu sedekah ataupun melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti tarawih. Maka nanti insya Allah Allah akan haramkan jasadnya atau jasad orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Waqala salatu wassalam idakana awalu lailati min ramadhan yakulullah ta'ala min dalikal ladhi mandalladhi fa fanukhibbuhu. فَنَتْلُوبَهُ فَنَتْلُوبُهُ Ini adalah keterangan yang seterusnya, dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika awal malam bulan Ramadan Allah memberikan sebuah pengumuman. Awalu leilati min Ramadhan Yaqulullahu ta'ala Mandalladhi yukhibbuna fanukhibbuhu Barang siapa yang Mencintaiku Maka aku akan mencintainya Waman dalladhi yatlubuna fanatlubuhu Barang siapa yang mencariku Maka aku pun akan mencarinya Waman dalladhi yastawfiruna Fanawfirolahu dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan memberinya ampunan. Dengan apa, bihormati Ramadan karena kemuliaan bulan Ramadan, dan semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bihormati Ramadan dan semua kita adalah orang-orang yang dicintai Allah, karena kita mencintai Allah di bulan Ramadan dan semua kita adalah orang yang dicari oleh Allah, karena kita mencari Allah di bulan Ramadan amin, amin, ya rabbal alamin itulah kemuliaan bulan Ramadan sedikit yang saya sampaikan dan akan kita sambung nanti di suatu pertemuan yang akan datang, dan semoga bulan Ramadan ini mendapatkan keutamaan bagi kita dan mendapatkan kehormatan dan mendapatkan bangfiroh dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dihurmati Ramadan dan kita termasuk hamba-hamba yang terpilih menjadi hamba yang diturunkan rahmatnya oleh Allah kepada kita dan ampunannya kepada kita Amin amin ya robbal alamin Naktabina la usikuma nafsimu bila kuallahu wa nastawfirullahu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa alhamdulillah wa allahu alhamdulillah wala ala khawla wa la quwata illa billahi la'alihil adim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wallahu allahu